Sahabat Bedida dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bedida dan berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke Sahabat Bedida dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Bedida dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Big Game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Airival. Nah di samping saya ini sudah ada senapan angin PCP Fusion Big Game 276 dengan popor klasik coklat stainless hexagon magazine plus manometer ya sahabat bediler dan kali ini saya juga akan mengulas spesifikasinya secara singkat dan oke okay, kita ambil dulu ya sahabat pediler untuk senapan anginnya Nah sebelum lanjut ke video yang lebih detailnya Jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya and Evil Oke okay, langsung saja kali ini kita akan mengulas spesifikasi singkat dari senapan angin PCP Big Game ini ya sahabat pediler. Nah senapan angin ini yaitu memiliki panjang laras 60 cm Yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler Kemudian untuk tabungnya ini berdiameter 27 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm Nah untuk bahan dari tabung ini yaitu bahan stainless ya sahabat bediler Jadi untuk keunggulannya lebih kuat dan kokoh dibandingkan dengan bahan-bahan yang lainnya ya sahabat bediler oke lanjut untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin yang luar biasa yaitu bisa menampung tekanan angin hingga mencapai 3000 PSI dan untuk uji powernya pun juga pastinya lebih kuat dan lebih besar ya sahabat bediler yaitu bisa mencapai di angka 1100 FPS nah kemudian untuk akurasinya pun pastinya juga luar biasa akurat yaitu dengan jarak 50 sampai dengan 80 meter ya sahabat bediler dan ini pun juga sangat cocok Sekali digunakan untuk berburu Hewan kecil, sedang maupun besar Tetapi untuk senapan PCP Ini pun sangat direkomendasikan Untuk buruan big game ya sahabat bediler Jadi untuk hewan babi, biawak Dan jenis hama-hama besar yang lainnya Ya sahabat bediler Kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi Dengan dua visir yaitu terletak Di ujung bagian laras Dan juga di depan chamber ya sahabat bediler Jadi untuk visir ini pun bisa Disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dealer dengan jarak akurat 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler Nah untuk grendelnya ini memiliki sistem putar tarik ya sahabat bediler Jadi ini semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan ini Mata semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler Nah oke okay, untuk popornya sendiri ini terbuat dari bahan kayu mahoni Pilihannya memiliki varian popor klasik coklat dengan sedikit balutan berwarna hitam ya sahabat bediler dan di belakangnya pun juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ataupun bantalan popor yaitu untuk memberikan kenyamanan sahabat bediler saat berburu ya Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah yaitu dibanderol dengan harga Rp1.965.000 Sahabat Bedir sudah mendapatkan senapan angin big game terbaik di seluruh Indonesia dengan model yang sangat klasik ya sahabat bediler Nah untuk harganya ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan bagi sahabat Bedir yang ingin tahu harga secara full setnya ataupun ingin membeli senapan ini bisa langsung order sekarang juga di admin jaya airifel karena dari kami stoknya pun juga sangat terbatas ya sahabat beda jadi buruan order sekarang juga dan semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat beda yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik oke sahabat beda seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like share komen dan subscribe di channel youtube ini dan